Padangdut Ayu Ting Ting memang tak pernah absen dari pemberitaan di media massa, mulai dari karir hingga kehidupan pribadinya. Ayu Ting Ting selalu menjadi bahan perbincangan warganet. Ditambah lagi masa lalu Ayu Ting Ting yang terbilang cukup kontroversial menjadi magnet bagi media untuk terus menyorot kehidupannya Seperti baru-baru ini Ibu satu anak itu diketahui buka suara mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat pernikahannya yang berumur 20 hari kandas Diketahui sebelumnya Ayu Ting Ting sempat menikahi pria bernama Enji Baskoro Keduanya menikah pada 4 Juli 2013, namun sayang, pernikahannya itu hanya bertahan selama 20 hari saja. Padahal saat itu Ayu Ting Ting dikabarkan tengah hamil. Sejak perpisahannya dengan Enji Baskoro, Sang Pedangdut kerap kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria, namun... Hingga kini tak ada satupun yang berhasil melangkah ke jenjang pernikahan Nyaris tak ada sosok pria yang benar-benar bersama Ayu Ting Ting Baru-baru ini diketahui perasaan sebenarnya Ayu Ting Ting ketika mengingat 20 hari pernikahannya itu Putri Umi Kaosum itu menyatakan belak-belakan juga apa yang sebenarnya terjadi dalam kurun waktu 20 hari tersebut kakak Shiva menyebut ada suasana dan rasa yang sangat tidak menyenangkan dalam kesempatan itu Ayu Ting-Ting bahkan terpaksa merasakan bagaimana dirinya berjuang hamil Bilkis dengan kondisi tak menyenangkan sampai hari ini Ayu Ting-Ting belum juga mengakhiri masa jandanya tak terasa sudah 8 tahun ia bercerai dengan Enji Baskoro Kisah percintaan pun setelahnya menemui jalan yang sangat berliku Ayu Ting Ting dikabarkan beberapa kali dekat dengan sejumlah pria Namun sayangnya hampir semua berakhir menggantung dan tak berujung jelas Kisruh perceraian antara NG Baskoro dan Ayu Ting Ting memang sempat menghiburkan publik Sampai hari ini, pernikahan keduanya yang cuma bertahan selama 20 hari pun masih kerap diperbincangkan. Terlebih saat itu, Ayu Ting Ting telah berbadan dua dan mengandung buah cintanya bersama Angie Baskoro. Selain itu, juga muncul isu perselingkuhan dan ada tiga wanita cantik yang mengaku pernah berhubungan dengan Angie Baskoro. Masa lalunya, yang kelam tersebut sempat membuat netizen menghujatnya secara habis-habisan. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting ungkapkan isi hatinya pada Denny Sumargo melalui program curhat Bang Denny Sumargo. Ibunda Bilkis ini ceritakan titik terendahnya dalam hidup. Tak ragu, Ayu Ting Ting ceritakan semua tentang dirinya. Terjawab sudah apa yang pernah terjadi 20 hari pernikahan Ayu Ting Ting dan Enji Baskoro Titik terendah dalam hidup gue Sebenarnya pas gue lagi hamil Ujar Ayu Ting Ting Ia menyebutkan pada saat dirinya hamil tak seperti orang lain Padahal kalau lagi hamil gue tuh pengennya suami ada anda di samping, Disayang, dimanja, dicintai Tapi itu tuh enggak gue dapetin Kata Ayu Ting Ting Bahkan dirinya sempat dilema saat ingin berpisah dengan mantan suaminya Angie Baskoro Hal tersebut lantaran ia masih memikirkan keadaan anaknya apabila ditinggal sang ayah Kalau gue kasihan anak gue Tapi kalau gak pisah gue gak mau anak gue rasain sakit yang gue rasain Kata Ayu Ting Ting pada akhirnya, keduanya memutuskan berpisah pada 2014 lalu. "Gue merasa pasangan gue ini bukan yang baik buat gue," jawab Ayu Ting Ting. "Alasan Ayu Ting Ting menikah dengan Enji Baskoro awalnya karena telah mencintai Enji Baskoro. Gue kalau udah cinta ya cinta, ya udah," ujar pelantun sambalado tersebut. Tapi kini menurutnya ia telah dewasa dan lagi terlalu memikirkan cinta. Makanya sekarang pikiran gue udah biasa. You hidup tuh bukan selalu tentang cinta. Benar kata orang. Makan tuh cinta. Tambah ayu ting-ting. Namun ternyata ia baru sadar akan hal tersebut baru-baru ini. Gue baru sadar baru-baru ini waktu gue Gak jadi nikah, tutup, ayo ting, -ting.